topi telah ada sejak zaman kuno dan telah digunakan oleh berbagai budaya dan masyarakat di seluruh dunia. Sejarah topi yang lebih modern dapat ditelusuri kembali ke abad ke-16 di Eropa, di mana topi mulai menjadi lebih modis dan menonjol sebagai aksesori pakaian. Pada abad ke-17, topi menjadi semakin penting sebagai tanda status sosial. Di Inggris, misalnya, topi menjadi simbol kelas dengan topi tinggi dan bermerek menunjukkan status yang lebih tinggi daripada topi rendah atau tanpa merek. Pada saat yang sama, topi juga mulai digunakan sebagai tanda identitas dalam militer, dengan bentuk dan warna topi yang berbeda menunjukkan peran dan pangkat di dalam pasukan. Selama abad ke-18, topi terus berkembang dan menjadi lebih kompleks dalam bentuk dan dekorasi. Topi selama periode ini mencakup topi tricorn, topi tabung, topi kepala berbulu, dan topi lainnya dengan berbagai ukuran, bentuk, dan ornamen. Pada abad ke-19, topi semakin banyak diproduksi secara massal dan menjadi lebih terjangkau untuk masyarakat umum. Perusahaan topi besar seperti Stetson dan Borsalino mulai berkembang dan topi menjadi aksesori yang umum digunakan oleh pria dan wanita di seluruh dunia. Selama abad ke-20, topi menjadi semakin kurang umum digunakan, meskipun beberapa bentuk topi masih tetap populer seperti topi baseball, topi fedora, dan topi kerucut dalam konteks militer. Topi tetap menjadi aksesori yang penting dalam beberapa situasi formal, seperti pernikahan, upacara pemakaman, dan acara-acara lainnya. Namun, penggunaan topi dalam kehidupan sehari-hari semakin berkurang dan tidak lagi dipandang sebagai aksesori mode yang harus dipakai setiap hari.